Bahagia selalu, dan mudah-mudahan apapun yang dilakukan selalu diberikan kelancaran. Amin. Baiklah, para sahabat, menemani santai pagi kalian saat ini. Bang Iman akan menyuguhkan kabar spesial dan pastinya kabar bahagia dari idola kesayangan kita, Lesti dan Bilar. Untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, kita lihat, para sahabat, ya, ada vitamin bahagia semalam. Muda Lesti itu lagi main badminton. Oh, jadwalnya main badminton di persahabat ya. Bu Ketum sekarang sudah menjadi Ketua umum Toba Boys Badminton Club Alhamdulillah dipercaya persahabatnya Idola kesayangan kita Mudah-mudahan program tentunya Yang dijalankan juga selalu diberikan Kemudahan dan kelancaran persahabat ya. Tuh, Banyak teman-teman Para artis di persahabat ya, Yang ikut andil Yang ikut tentunya latihan bareng Bunda Lesti Masya Momen pun diunggah kembali oleh akun Lesler si komik persahabat yang kalimat caption pun dituliskan. Tepok bulu dulu plan katanya tuh ya Masya Allah. Bahagia, Alhamdulillah selalu mendapatkan asupan vitamin bahagia langsung dari idola kesayangan kita. Dan kita lihat juga persahabat yang di kolom komentar ini banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan dari akun UM um_niat45 mengatakan semangat ibu ketuanya katanya itu luar biasa ya udah ibu ketum sekarang panggilannya aja ibu ketua nih para sahabat ya untuk Bunda Lesti Kejora. Dan selanjutnya kita lihat momen spesial juga kita dapatkan. Rutinitas Papa Bilar di hari Senin malam Selasa itu adalah jadwalnya main bola bareng tim Marwah FC main bola sekalian kajian persahabat ya tetap istiqomah mudah-mudahan idola kesengan kita selalu menjadi panutan yang baik ya untuk kita semuanya Masya Allah dan diwawancara nih persahabat mengenai jadwal Papa Bilar nih di acara dangdut Akademi 5 Alhamdulillahnya sudah dipastikan idola kesayangan kita akan satu paket di acara dangdut Akademi 5 Indosiar Papa Bilar sudah dipastikan juga akan menjadi host, dan Bunda Lesti itu jadi juri di acara tersebut. Doakan yang terbaik ya, mudah-mudahan sehat, dan bismillah juga. Semoga programnya nanti disenangi masyarakat, banyak yang nonton dan sukses. Amin. Kita selalu mendoakan yang terbaik untuk Lesti dan Bilar. Selanjutnya para sahabat, kita mendapatkan cidukan juga, ternyata setelah main bola, Papa Bilar langsung ke lapangan badminton Nyusul Bunda Lesti Dan langsung main nih persahabat ya Mainnya nih lawannya bukan kaleng-kaleng Itu adalah Arya Saloka Wow ini keren banget persahabat ya Dan yang bikin salpok juga nih persahabat ya Mereka main tanpa mengenakan sepatu Atau nyeker untuk bahasanya persahabat ya Ini sih cute dan lucu banget yang Luar biasa idola kesengan kita Semangatnya patut kita contoh Patut kita tiru setelah main bola, Papa Bilar pun langsung main badminton Ini luar biasa nih persahabat ya Berikutnya juga kita lihat persahabat Ini momen spesial untuk warga Konoha akhirnya Lesti main bareng Papa Bilar, ganda campuran melawan Adi Sky, itu persahabat ya, bersama Leo, Christina. Ini kebahagiaan yang kita dapatkan, mainnya juga luar biasa, persahabat ya, bagus banget tuh Papa Bilar dan Bunda Lesti. Ini emang The Best pasangan yang selalu membuat kita bangga, multi talent banget nih, Lesti dan Rizky Bilar, Masya Allah. Hingga komentar pun banyak sekali ya diberikan di postingan ini. Dari akun Suherni 6917 situ mengatakan Mengkece badai kapalan katanya tuh Wow kece banget ya kapalan ganda campuran Antara pasangan Leslar, Lesti Bilar dengan pasangan Adi Sky dan Leon Christina Ini tentunya momen yang paling luar biasa nih persahabat ya Masya Allah Kemudian persahabat berikutnya kita lihat Ini bikin kaget juga nih persahabat ya Memang di luar sana benar-benar banyak orang-orang yang selalu saja memfitnah idola kesayangan kita Kali ini Papa Bilar langsung mengunggah atau memposting Sebuah kalimat atau kata-kata yang tentunya ada di sebuah buku nih persahabat ya Ini juga renungan tuh Renungan yang diposting oleh Papa Bilar Disitu kalimatnya Orang yang mempunyai kekuatan dalam bidangnya masing-masing mereka semua beda, beda darah, beda kebangsaan, beda otak, beda DNA, tapi ada satu kesamaan dari mereka. Mereka menemukan potensi masing-masing dan menjadi yang pertama di dunia. Terus kenapa? Dengerin dulu nih, rumusnya nih bersahabat. Ya, lihat rumusnya. Ini digarisbawahi oleh Papa Bilar. Rumus sukses, doa plus visi plus passion, plus kerja cerdas plus fokus sama dengan sukses dan kita juga salvo kalimat yang diposting bukan nyinyir atau gibahin yang akhirnya malah nunjukin ke fitnah tuh bersahabat ya malam-malam Papa Bilar mengunggah sebuah postingan begini ini tujuannya untuk orang-orang yang selalu mau fitnah jadi dilihat baik-baik apa yang tentunya diposting oleh Papa Bilar ini ini adalah rumus suksesnya Papa Bilar, yang pertama itu berdoa, visi, passion, dan kerja cerdas persahabat ya, serta fokus itu akan menghasilkan sebuah kesuksesan. Doa harus diiringi juga dengan kerja yang cerdas persahabat. Inilah tentunya ilmu yang kita dapatkan juga, masya Allah Papa Bilar, Oke bilang sehat-sehat selalu, bahagia selalu sukses pokoknya untuk Rizky Bilar Mudah-mudahan selalu sabar ya, banyak orang-orang yang selalu menyudutkan Selalu memfitnah, kita sebagai fans sejati selalu mendoakan yang terbaik untuk kesayangan kita Kemudian juga persahabat jadi ya, simak Bang Imin akan menginfokan kembali Karena bakal ada live nih di tiktok nih, persahabat ya, kali ini ya, pasangan Leslar Jadwalnya pukul 15.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Barat Jangan sampai lupa live-nya tanggal 9 persahabat ya Sampai dengan tanggal 10 Agustus Wow, tepatnya hari ini para sahabatnya Kemungkinan besar hari ini Dan besok idola kesenangan kita akan live di TikTok Wow, ini kebahagiaan juga Ini vitamin bahagia juga yang kita dapatkan Jadi jangan sampai ketinggalan Jangan sampai terlewatkan kejutan spesial Papa Bilar dan Bunda Lesti Kejora akan live di TikTok Sub. Kita doakan yang terbaik, mudah-mudahan kita semua selalu sehat, selalu bahagia, dan mudah-mudahan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Kita masih menunggu cedukan terbaru, kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar menarik, kabar bahagia dan terbaru dari Leslar tentunya. Ini dulu informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar. Bang menurut terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.